Balana mau pulang, ya, mau nunggu Bu... nepis ya. Sekarang mau pulang, mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tini Arti. Gimana kabarnya semuanya, teman-teman? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Robbal 'alamin. Nah, ini mau mereview ya, mau ke Lapangan Rumput Victoria atau Kosdidu. Victoria, Victoria, Lapangan Rumput ini masih di tempatnya, lapangan. Yang gak rumput sepak bola ini, lapangan sepak bola. Banyak orang libur ya, kalau minggu tuh banyak orang libur, guys. TKW- TKW libur, kalau minggu lapangan sepak bola. Wah, suasana hari ini Hongkong sangat cerah ya, panas sangat terah, panas banget biasanya tuh ada dinginnya, sekarang panas banget musimnya nggak tertentu ya musimnya mau musim dingin jadi Hawanya nggak enak ya, kadang panas kadang dingin mau ke lapangan rumput lama nggak libur guys, mau ke lapangan rumput, lihat sini, lapangan rumput. Orang diangkat. Uh panas banget. Nah itu suasana lapangan rumput, guys. Wah, banyak tindo-tindo ya. Semua bawa tindo Panas. Kacau sama tempat itu ah orang Esa latihan. Panas, panas, panas, panas, panas, panas Oh, lihat burung darat Banyak burung darat Lihat burung darat nah banyak burung darah guys di teman ah, di tam di apa lapangan rumput nah banyak burung darahnya. yang bojoan kata ul abang-abang kata Oh Allah roh er, er, aku dirimu roh, er, aku aku melakukan tengah oke okay. Wah, banyak burung guys Nah ini suasana tkw berliburan di Victory Taman Rumput ya. Victory Taman Rumput. Victory Taman Rumput. suasana Victoria Taman Rambut nah itu orang SH ya karate latihan nah, banyak suruh udara cuma pada bawa tendo kez panas ya. bawa tendo pasukan merah guys bisa belajar dari teman-teman buruh -teman migran di sini, Lihat. kemudian uh, dia juga sangat berharap ya. bisa uh, belajar banyak hal dari teman-teman buruh -teman migran. melihat hmm. apa ya acara itu manis, tempat lapangan rumput. IMBU, imbuah, so that... imbu yang pakai baju merah itu yang bikin acara ya aku cuma melihat aja nah suasana ini lapangan ulfok deh Terima kasih happy anniversarymu. Terima kasih semua pada itu tidur tidur sama apa di dalamnya itu tenda ya. Dan, semua ya, kebanyakan bawa tenda guys Ibon buat tidur tidur dari lantar, oh. ya. Dia katanya ya, sangat bahagia sekali karena bisa cat, mengenal kita di sini, berkenalan dengan jadi teman ya. Bisa menyaksikan ah. di hari besarnya ulang tahun ibu Tentang di sini serang, eh, serang, bisa serang, bisa serang, Tentang, dia bisa juga siar merasakan. Betapa perjuangan kita di sini itu sangat-sangat memprihatinkan untuk kita ya, teman-teman. Ya, dan selanjutnya kita akan ada pidato uh, solidaritas lagi dari yaitu Bapak Slamet. Bapak Slamet adalah uh, dari gereja Salamang. Jadi untuk Bapak Slamet waktu dan tempat dapat Selamat selamat saya mengadap ke sini dulu yang ulang tahun Selamat ulang tahun maju terus ya uh, ulang tahun yang ke-23 ya usia 23 itu usia sudah boleh disebut kedal udah boleh nikah kalau ada yang mau kayak sama ya. ya udah bisa oh. kerja tidak perlu surat dari wali, kecuali pemerintah Indonesia yang bikin tiket. Oh, Tapi, harusnya orang ini 23 itu tidak perlu wali oh, lagi. Kitab, kitab. Emang kita anak kecil, yang harus minta wali. Ya, gaul yang gampang kok dibikin sulit. Rumputnya hijau-hijau, nah, biasanya rumputnya lebih kan... itulah salah satu hal yang sering kali menyulitkan kehidupan buruh migran. Ya, hal yang gampang-gampang dibikin sulit. Kayaknya mereka itu gak tahu kalau buruh migran itu sudah punya kesulitan. Ya hari ini tidak bicara tentang kesulitan buruh migran. Dan hari ini namanya kesulitan enggak, itu enggak, kita enggak agapi, terlalu banyak. Sudah ada di depan mata. pada di, di dalam tenda jadi enggak kelihatan ini, yang banyak orang. Mau ya. kita semua melihat betapa kuatnya diri kita. Kalau kita tahu kita kuat, maka tidak ada kesulitan yang terlalu besar yang tidak bisa dihadapi. Setuju? Yes! Ya. Dari kata Indonesian migrant Walker Union saya bagi menjadi dua. Yang pertama Indonesian migrant Walker saya sebut dengan identitas. Union artinya kesatuan. Jadi dua hal ini perlu kita ingat di ulang tahun ini. Jati diri Indonesia Migrant Union. Indonesian Migrant Union Indonesian Migrant Worker itu adalah jati diri kita. Indonesia jati diri kita. Ya, migrant worker itu juga jati diri kita. Kenapa kita tidak menyebut diri kita domestic helper? Karena posisi kita bukan pembantu rumah tangga, pekerjaannya memang di rumah tangga. Tetapi posisi kita di mata hukum dan kita harus selalu ingat, kita harus selalu perjuangkan bahwa we are worker. Sama-sama, ya, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. bukan budak, nah. Oh. nah. Saya kadang-kadang dengar bahwa Oh, Michael Walker Filipin gajinya lebih besar dari Michael Walker Indonesia Ada apa ini? Ada apa? Ternyata Michael Walker Filipin dia punya satu kelebihan Karena memang dari kecil mungkin dia sudah belajar bahasa Inggris Jadi gajinya lebih besar dari kita yang belajar bahasa Indonesia Halo. oke. Kalau dari kecil Tukang kita bisa menyala. Eh budal. Bang sampah guys nah suasana Taman rumput sekarang mau berjalan pulang Hai Hai Oh, Kana? Nah, ya. apa nih, Cepat, lagu, Aku Murah, Nah. Kalau di sini, lapangan sepak bola. Maulana, dekono, sepi. Tapi, kedoneganya enak banget. Tapi, itu. Nah, ini suasana lapangan sepak bola. pada bidu-bidu di lapangan sepak bola tadi di lapangan rumput ya makan saya koma 1 jam 6, langsung Samira makan bakso guys guys makan bakso guys makan vasu, guys vasu, guys Udah dirimu Teko mah, Kapok. Nen, berarti? Nombak nombak nombak nombak nombak. Nombak. Memang nombak anter langsung teko Nampak dicuk tapi kan anak kuat loh itu masih jadi Pulang, eh. Mau nunggu bu... naik bis ya? Jalanan mau pulang, habis makan bakso. Muka buat anget, anget. Mantap, sekarang mau pulang. pes turusan chai,